Hai semuanya, apa kabar? Aku Shena dan aku baru mau mulai bikin konten lagi setelah sekian lama banget. Jadi mungkin agak kaku. Jadi di video ini aku mau ngasih kalian beberapa tips supaya kalian bisa kelihatan lebih polished, bisa kelihatan lebih presentable, kelihatan lebih cakep tanpa keluar uang. Alias gratis, gitu deh ya Tapi sebelum kita mulai masuk ke videonya Aku mau kasih beberapa note dulu untuk kalian Di sini aku bakal ngomong bahasa Indonesia campur-campur sama bahasa Inggris Atau kata orang ala anak jaksel gitu Just because aku lebih nyaman dengan bahasa seperti itu Tapi kalau misalnya kalian gak terlalu paham bahasa Inggris Gak perlu khawatir, aku bakal sediain caption juga bahasa Indonesia Kalian bisa klik ya Oke, kita mulai aja videonya oke okay, tips nomor satu ini yang menurutku paling butuh effort di antara tips-tips lainnya tapi ini yang paling make a huge difference adalah style your hair ini berlaku buat cowok buat cewek ya kalau kalian eh uh, style your hair kalian do something with your hair biar kelihatan lebih rapi, kelihatan lebih badai gitu. Itu otomatis langsung merubah uh, bikin you, your whole look itu lebih kelihatan wow gitu. Dan styling your hair ini kalau untuk cewek itu nggak harus kayak dicatok Kalau misalnya kalian males nyatok ya nah, aku, aku juga kadang males nyatok Bisa hairstyling yang lain juga misalnya di diabdu atau dikuncir kan Itu kan uh, kelihatan lebih rapi tanpa effort yang harus kayak keriting rambut lah atau apa begitulah Ini tidak berlaku untuk kalian yang cowok-cowok rambutnya super pendek Kayak pi aku yang gak, yang gak tahu mau di styling apa lagi, soalnya gak bisa di style Ini juga gak berlaku untuk kalian yang bangun-bangun rambutnya udah badai Yang bikin gua iri Ya, you guys, you guys are very lucky kalau misalnya kalian bangun-bangun udah kayak I wake up like this Udah langsung kayak badai, beach wave atau gimana gitu ya But yeah, menurutku rambut ini adalah salah satu faktor yang cukup besar In making our appearance look more put together gitu Tips nomor 2 Ini juga kalian gak perlu keluar uang sedikit pun Kecuali kalian gak punya setrika <laughs> yaitu itu nyetrika baju Ini sounds very simple Tapi orang-orang suka kelewatan nah, Terutama kalau baju kalian itu memang baju yang seharusnya rapi gitu karena kan ada memang baju yang contohnya kayak rock rock plisket atau enggak material-material baju tertentu yang memang dia bentuknya agak kayak lecak gitu loh tapi kalau baju kalian gak seperti itu ya jangan disengajain lecak gitu dibuat rapi ya oke okay? tips number 3 adalah apa ya aku juga lupa nih <laughs> aneh Tips 3 adalah fix your posture Benerin postur kalian Don't look like a banana shaped human Tahu tahu tahu banana shaped human nggak? Itu badan kalian kelihatan kayak pisang gitu, bengkok gitu Jadi fix your posture waktu kalian berdiri, waktu kalian duduk Usahain adalah you must lengthen your spine Panjangin tulang belakang kalian ke atas Kalian gini, bayangin kayak ada benang dari atas kepala kalian sih dari ubun-ubun sini nih narik kalian ke atas. Jadi kayak kalian ditarik ke atas dari ubun-ubun gini. Jadi badan kalian tuh kelihatan panjang gitu loh. Ngerti enggak? Jadi panjangin badan kalian, terus ini juga otomatis juga jadi ikut naik nih. Apa? Dagu kalian juga naik. Terus jangan lupa open your chest. Pundak kalian itu jangan meringkuk ke dalam gini. Jadi dibuka gitu. Nah dengan postur kayak gini otomatis kalian akan terlihat lebih elegan Kalian akan terlihat lebih berwibawa gitu Dan juga ini bukan cuman uh, berdampak untuk secara fisiknya Kalian kelihatan lebih elegan dan kelihatan lebih berwibawa Tapi juga ini uh, sangat bagus untuk kesehatan kalian Maksudnya in the long run dengan postur seperti ini Ini menjaga tulang kalian, badan kalian biar nggak sakit-sakit gitu loh Nah, ini adalah last but not least tips keempat Dan yang terakhir, aku taruh paling belakang Karena ini, kita semua orang bisa lakuin ini uh, Cuman kadang suka kelupaan aja gitu Ini takes very little effort Tapi uh, ya itu, karena sepele jadi suka kelupaan gitu loh uh, Adalah smile, senyum, senyum, senyum nah senyum yang aku maksud di sini adalah senyum yang tulus, yang all out gitu. ini terutama untuk para wanita-wanita yang kadang suka insecure sama pipinya kalau cabi ini aku juga pernah alami gitu, aku ngerasa pipiku cabi kalau aku senyum, kayak mukaku jadi terlalu lebar, aku insecure about that. Jadi dulu aku sempet kalau bikin story tuh aku ngomongnya kecil-kecil gitu loh, kayak agak ditantang gitu. Soalnya kalau terlalu senyum lebar gitu, kayak pipiku langsung ngembang gitu, kayak dikasih ragi. Ya. <laughs> Padahal enggak, kalau misalnya kalian ketemu sama orang nih, kalian ngobrol sama orang. Atau enggak di video kayak gini aja Kalau misalnya kalian senyum dengan tulus senyum yang all out Itu orang akan melihat kalian lebih pede Kelihatan lebih pede Kelihatan lebih ramah dan lebih ceria gitu loh Kayak it leads up the room Jadi ya senyum ini kelihatannya simple Tapi I strongly suggest untuk kalian lakukan Gak perlu insecure Gak perlu gak pede Ah nanti orang ngeliat aku Kalau aku senyum terlalu lebar Tapi aku cabi No, orang... Nggak merhatiin kayak gitu kok Dan kalaupun ada orang yang nyinyir merhatiin kamu Kalau senyum pipinya cabi Abaikan saja Hater sebuang saja ke laut ya Jadi kita kan di sini pengen kelihatan lebih pede Pengen um, menebar keceriaan, menebar kebahagiaan Spread positive vibes segitu kan ya Jadi ya senyumlah gitu Bikin kalian lebih cakep juga Oke, okay, that's all videonya. Semoga tips-tips yang aku sebutin di sini itu bermanfaat untuk kalian. Sebenarnya masih banyak banget lagi tips-tips yang aku mau share, cuman membuat yang gratis. Itu buat sekarang aku kasih empat dulu ini ya Yang gratis yang kalian gak perlu spend money on Nanti aku bakal share-share share tips-tips -share, share yang lebih banyak lagi di kedepannya Kalau misalnya kalian suka sama video ini Dan video ini bermanfaat untuk kalian Please semangat tolong di subscribe channelnya Dan juga share video ini ke seluruh teman-teman kalian Ke keluarga kalian juga Biar makin banyak orang yang terbantu Makin banyak orang yang tersenyum Kalau ngobrol ya Oke, okay, I guess that's all I'll see you in my next video, bye-bye